Masih bingung memilih obat untuk meredakan batuk berdahak? Sudah mencoba berbagai obat namun tak kunjung sembuh? Berikut kami rekomendasikan obat herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Gura merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat meredakan batuk berdahak. Gura terbuat dari ekstrak mengkudu sebesar 1.250 mg, jahe sebesar 625 mg, dan lengkuas sebesar 625 mg. Ketiga bahan tersebut memiliki banyak manfaat, seperti halnya mengkudu. Dikutip dari alodokter.com, mengkudu mengandung berbagai macam zat salah satunya adalah kalium.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 dan nutrisi yang baik untuk otak serta tubuh kita Jahe juga mengandung senyawa kimia seperti Gin Gerol, dan Sogol yang dapat mengurangi batuk Manfaat jahe mulai mengobati berbagai bentuk mual mengurangi rasa sakit dan nyeri otot mengurangi resiko penyakit jantung menurunkan kolesterol hingga meningkatkan fungsi otak Kemudian bahan yang terakhir adalah Lengkuas, Dikutip dari liputan6.com Lengkuas mengandung sumber sodium, flavonoid, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan beberapa pitosemikal seperti halnya beta-sitosterol, quercetin, emodin, dan galagin Manfaat lengkuas antara lain meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan luka bakar, dan menyuburkan rambut serta pencernaan dan menghilangkan mual selain itu meningkatkan fungsi kognitif mengurangi demam, anti kanker, anti HIV dan meningkatkan jumlah sperma masih ragu dengan keamanan dan keasliannya? tenang saja Gura terbuat dari ekstrak bahan alami diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Gura juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163 394 481, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai